1, 2, 3 Aku buat video. Aku... Oke guys, kita udah sampaikan Tuh oh, tadi Tuh oh, Ya apa, Ngapas, suangan tadi mana? <laughs> <laughs> <laughs> Widung. <tuk tangan> Sama. Santai. <tuk> Ketinggalan itu. kasih ahu kau gak Bang, <meng legislation> kita Kan kita <meng Attention> hey, Ada di rumah Orang tuh kan ada Iha. Tukang banyok Tukang banyak Aduh. Hah? Di sini yang kuning yang berbelang tah. Iya, kamu aja waktu di ya deh. Konten, lah itu Pun mumpun, hah, ke rumah, kah? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Sampai kan. dalam tanpa kau. Itu ya, Bang. kan. Abang <tuh mailni> <Altion>. Pantai yang dikelilingi Sultan Makau. Oke, sekarang kita sudah sampai di gerbang. Aduh, mau mana pengantinnya? Kita mau pengantin mana ini teman-teman kita. Tadi teman-teman kita. Gitu. Tadi teman-teman Lagi main tiktok kan guys. <laughs> <Makan> aduh. aduh. <laughs> ini kenapa ini? Bang, aku nyar di sini menemukan. Selalu pakai tudung mulut. Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Kita pinjam tadi. Oke. Langsung foto. Langsung foto. Semuanya gitu. Mereka juga, Kak. Sampai lalu. satu foto. Kami berada di lalu, pantai Stolok. Mungkin merah Rajin, tangan ya, tangan itu <laughs> Semua, semua. semua. Nah, Sekarang dibaca ke dah dah, semua, semua we, semuanya, Satu Jangan main adil ini, belakang lagi ini kan Ini nih, lihat Ya. Nah, di, nah, di ya. ya. ya pasain, tuh? <tuh> nah, semuanya di situ, gitu. Mundur lagi kita, kita nanti. Okay. nih oh. mau ya Yuk Ayo, aku dulu loh. So, Di bawah lagi lakinya Bagi dia duduk ya, apa gitu. Bagi ini, kayak gini, kayak gini. Iya, <tuk> ini udah gak banget. Tanggalan <tuk> <tuk> <tuk> Aduh Oh tadi iya, <laughs> Aku kasi, kasi ikut, Ada yang bertinggal, lihat hmm? <laughs> Tuh Hey. Si kirinya. Nih. bawa tikar tadi? Kada itu. musuh. pikir Ini pohon <bukan> <laughs> ini. <Lain>. <coughs> oh, Main Dek, dek. Lain. langsung Oke okay, guys inilah pantainya guys pantai sorop guys tapi masih banyak sampah-sampahnya guys Ini pantai selalu terletak di Di desa pulau cawan guys <laughs> Oke, kita sudah sampai di Pantai Serlob ke Jam 10 masih panas-panasan, guys. sama nah inilah guys pantainya guys pantai selok guys nggak ada pengunjung sama sekali guys tapi <tuk> ya ada Mesa motornya Mesa motor kan, Nak. Di depannya. Hai naik dekat atas toh. Oh gitu. aja. Ya, ya. gitu ya, ya. Oh. Oke. Kamera depan ketihan. Aku berdiri kelihatan deh. Tuh aja Matahari Ini zik itu bunyinya nah. kayak ih baru dapat lah ih tinggi jatuhan jat, menjulang langit <laughs> sampai ke langit ya bang <tututun> <tutun> langit, sayang. Eh, ini sayang sayang gelinya aku mendengar cantik mantap mana aku main apa lagi ini ngapain lagi lagi lagi lagi oh. lagi <tutun> nah. <tutun> lagi belum <beli>, <tutun> dapat Monggo kita yuk. nih. Lagi-lagi. Lagi, Bang. Bang. apa tuh? Lagi-lagi. ya? Bayar ya. Enak aja, Em, mau akhirnya Aku lagi Terlalu banyak. Ayam bumbang ya. apa Aku kan Yang makan ada anak nambah aja nih. Aduh. Jujur jujur, jangan kapan gelap gelap Aku, Aku tak mau bisa <tuk> <tuk> Aku <coba jalan. tuk> <tuk> <tuk> Oke, okay, guys. Kita di tengah laut, guys. Di tengah-tengah pantainya, guys. lah laut angkas pas lindak kota kita tidak ada kaki kita gas Tembus apa Ustaz bajak ke bawah lagi itu <laughs> nah banyak banyak banyak I love it.